Kata-kata bijak islami tentang kehidupan akan memberikan hikmah berupa nilai-nilai persaudaraan. Untuk mencapai dan menjunjung nilai-nilai kehidupan bisa dari hal kecil salah satunya membaca kata-kata bijak islami tentang kehidupan berikut ini. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana menyembahnya sebelum kita mulai dengan bagaimana mencintainya. Apakah engkau meremehkan suatu doa kepada Allah? Apakah engkau tahu keajaiban dan kemukjizatan doa? Ibarat panah di malam hari, ia tidak akan meleset namun ia punya batas dan setiap batas ada saatnya untuk selesai. Jangan berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan dan congkak karena sebentar lagi engkau akan masuk ke dalam bumi juga. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan pada jalannya maka pasti ia akan sampai pada tujuannya. Ilmu tanpa agama adalah suatu kecacatan, dan agama tanpa ilmu merupakan kebutaan. Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba. Kita tidak akan pernah kalah sampai kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena sesungguhnya tidakkah ada paksaan dalam beragama. Sabar dan bisa mengikhlaskan sesuatu yang telah pergi adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Imam Syafi'i Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. QS al -Bakara 216 Sebelum menendang, perlu engkau sadari bahwa engkau akan berdiri dengan satu kaki saja, Ahmad Mustofa Bisri.